Sekarang, kita akan ratus back to my channel si pitung ngelot bosku mantap jiwa Oke okay, kali ini kita masih ditemani situs sawer satu di slot gacor selamanya nah hari ini kita bawa model 40 langsung pack 6000 ya guys ya hmm, langsung centang survo speed 500 dan baru 2 Langsung dikasih Segeter so, ya bosku Segeter so, gratis yang pertama Akankah ada isinya -in bisa lihat sama-sama yuk Ada 4 sama 2 yang nyangkut Nice Bunda -bunda dulu Oke okay. Nih. Nah, kuning, merah, ungu, -kuning. oke okay. kuningnya dua oh, oh, oh. kalau pecah sih nih. patung juga pecah nah, oke okay. merahnya pecah, sudah terkumpul kali 20 ya ditambah lagi kali 2 kalau bisa itu lalu terkumpul Wih, kali biru yang juga turun ini mantap ya masih sisa enam skin lagi masih cukup lah buat kita lagi yuk <tuh> terus catatannya keras nah wabi sama <tuh> bisa titik. Uh, Lumayan banyak ya. oke okay. ada macam yang lanjut lagi manis Ininya. Waduh kurang satu Kok nanggung yang begini ya Sudah lagi Satu jukaan Sudah lumayan banget ya Sudah nice banget nih Sudah profit banyak ya Oke Kita lanjut Kita lihat Settingnya Lagi Nanti kita stop di menit tujuh Kalau ya, tidak, harapan menizang lah ya Ya, saya pakai video lagi ya Ya, sambil nunggu kita ngopi dulu Jangan lupa ngopi ya, tuh. Oh pertama. Nah. Oh angkat tangan jatuh oh, waduh gak mau iya tuh iya kain kain kalau tinggal tinggi ini bikin semua ya? nyangkut kalau nyangkut kalau gak nyangkut ya bikin senjap ya. masa kalau itu ya? gak nyangkut ini ya, kan? sekali tinggal dikasih pun lagi bos masa gak ada yang nyangkut ya oke okay, banyak dong banyak loh ada, oh, ada, sebelah, ya. ada ada tuh kali empat ada tuh ditambah ya. okay. lagi kali belah. masukin Oh, oh enggak mau tambahan Oke bosku Kita lanjut lagi kita aja, ya Ya lagi kita stop ya buat teman-teman yang suka Ini. Setiap hari kita upload kita bola -bola. dan beragam. bergabung di tiktok kita, 138, dan ada bonus-bonus yang menarik ini sama silakan langsung langsung, langsung datar sekarang langsung di ketik dan ya, mantap sih oke okay. hmm, kita akan pamit untuk diri ya tujuh oh, menit menit Hidupnya tak dirasa Karena sudah Oke okay? Cukup sampai sini saja Untuk konten hari ini Terima kasih banyak yang Sukses selalu support Like, comment, dan sharenya Terima kasih banyak Saya pamit undur diri Dadah